Oke okay, teman, teman Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Dinamulanda Muhammad berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini di Alkon Jaya teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam Nahmat rahmat dan lingkungan Allah taala. Oke video kali ini uh, merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya yaitu di thumbnailnya itu uh, itu video yang menjelaskan hubungan antara arus dengan tegangan teman-teman. Bagaimana uh, arus itu muatan yang bergerak itu bisa uh, Menjadi arus yang muatan itu karena pengaruh atau tekanan dari tegangan, atau beda potensial, atau beda ketinggian seperti itu. Oke, okay. kemudian hukum ohm itu adalah hukum yang menjelaskan e, bagaimana hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan. Jadi, tambahannya pada video kali ini adalah hambatan atau beban, yang mana bunyi hukum ohm kurang lebih e, tegangan pada e, media atau rangkaian tertutup itu kurang lebih. Sebanding ya sebanding itu Kata-kata sebanding itu uh, Tidak mesti sama persis seperti itu Jadi sebanding dengan kuat arus yang mengaliri Seperti itu Oke itu gambar Pak Jos Simon Um Seperti itu Kemudian itu adalah hubungan antara uh, Apa Tegangan arus dengan Ini Tegangan Arus dan hambatan Menjadi Fir ya, v sama dengan I kali R V itu voltik atau tegangan Itu dilambangkan dengan V Dan satuannya adalah volt I itu arus Bahasa Inggrisnya itu diambil dari Intensity current seperti itu Jadi I Itu satuannya adalah ampere Kemudian R itu resistor Atau resistansi Atau hambatan satuannya adalah ohm jadi gambarnya kurang lebih seperti itu. Oke okay, ya teman-teman ya. Uh, kemudian teman-teman uh, ini. Saya akan menunjukkan rangkaian paling sederhana. Dan sudah kami hitung. Oke. Okay. Rangkaian paling sederhana yang apa yang bisa teman-teman uh, praktekkan. Kurang lebih seperti ini. Ini rangkaian paling sederhana teman-teman. Yang mana... Rangkaian ini terdiri dari satu beban. Bebannya berupa resistor 10 kilo ohm. 10 kilo ohm itu dijadikan ohm sama dengan 10 ribu ohm. Kemudian satu sumber daya. Itu 12 volt DC. Ya, tegangannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini kami belum membahas mengenai eh, hambatan dalam yang ada pada... Uh, sumber dayanya atau sumber tegangannya ya seperti itu, oke? Okay? belum membahas itu, jadi hanya membahas hukum Ohm secara umum seperti itu. Kemudian untuk mengukurnya bisa menggunakan rangkaian seperti ini. Di video-video sebelumnya sudah kami jelaskan cukup rinci seperti itu. Untuk mengukur arus itu bisa diputus di sini atau di sini. Jadi arus yang mengaliri uh, rangkaian ini bisa diputus di sini atau di sini. Jadi sistemnya untuk mengukur arus itu seri seperti ini. Untuk mengukur tegangan, teman-teman bisa seperti ini. Jadi paralel dengan beban yang akan diukur eh, tegangannya seperti itu. Kemudian eh, penerapan rumusnya kurang lebih seperti ini. V, V sama dengan I kali R, yang mana I sama dengan V dibagi R. Jadi kalau ada kekeliruan tolong di ini ya teman-temannya di apa? Dikoreksikan seperti itu. Itu sama dengan 12 volt Dibagi 10.000 Ohm Sama dengan 0,0012 Ampere Itu kalau dijadikan mili Ampere Kurang lebih 0,12 mili Ampere Oke okay? Ya Kurang lebih seperti ini teman-teman ya Teman-teman bisa screenshot Atau teman-teman bisa uh, Dicatat ini ya seperti itu Ini penerapan hukum Ohm yang paling sederhana Kurang lebihnya Eh, di sini kami sudah menyiapkan eh, peralatan. Ini adalah eh, resistor coklat, hitam, oranye, emas. Ini satu, ya satu, ya sepuluh ya, satu nol eh, oranye itu sepuluh pakat tiga, jadi seribu sepuluh kilo ohm atau 10.000 Ohm kurang lebih ini sebagai sumber uh, dayanya 12 ampere eh 12 volt 1 nol eh satu ampere ya ya saya lihat di kamera soalnya ya jadi enggak begitu kelihatan Oh ya nih udah 12 volt satu ampere Oke okay. sebagai sumber tegangannya Oke okay. Yang ini insya Allah akan digunakan untuk mengukur tegangan. Yang ini insya Allah akan digunakan untuk mengukur arus. Pakai yang paling kecil ya. Oke. Okay. Jadi cara merangkainya uh, untuk apa? Untuk tegangan teman-teman bisa langsung di sini seperti ini untuk tegangan agak sulit memang ya untuk tegangannya ini saya pause dulu ya biar tidak lama-lama oke okay, teman-teman ya tadi eh, saya potong videonya biar tidak lama-lama mau dipercepat juga nggak efektif jadi sesuai di gambar tadi itu rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya, Rangkaiannya kan seperti ini teman-teman Seperti ini ya, rangkaiannya, ya Jadi yang ini Yang arus ini ya Yang ampermeter ini dari sini nah, ini di sumber tegangannya Sumber tegangan yang negatif yang ini Ini yang negatif sumber tegangannya Ini saya perlihatkan Sumber tegangan negatif saya masuk sini Kemudian diputus di sini masuk ke yang merah. Ini ya agak sedikit terbalik saya ini e, perubnya seperti itu. Tapi sudah benar tampilannya kalau dicoba. Jadi yang negatif ini diambil masuk yang kabel merah. Seperti itu. Kabel merahnya sini saya masukkan ke yang e, proof. Com, atau yang negatif. Yang positif langsung masuk ke yang hitam ini yang hitam ini masuk ke yang hitam di fort meternya. Ya. Seperti itu. Oke. Okay. Kemudian kalau di ford meternya langsung aja ambil di dekat uh, ini, sumbernya ini. Ini ford meter ya, ford meter. Nah, ini uh, probe negatifnya ke sini. Ke sebelahnya beban. Yang positifnya langsung ke sebelahnya beban Yang mana saja bisa Atau sesuaikan dengan ini Kalau dari sumbernya eh, Yang ini adalah positif Maka yang merah Berada di sini, ini sudah benar Ini sumbernya ini yang positif yang sebelah sini Ini merah Masuk ke sini Positif, kemudian negatifnya Dari sini, dari pecahan Dari ampermeter langsung masuk Ke eh, proof yang negatif seperti itu. Oke? Okay? Kita akan saksikan ya. Ini hambatannya atau bebannya. Sebetulnya rangkaian ini sangat sederhana ya seperti itu. Cuma karena kabelnya panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. -panjang. Nah, itu 1,23 ya. Oh, berarti sepertinya saya ini ada sedikit salah perhitungan ya. Oh iya ya. Ya ada apa, apa Oh ya ini keliru berarti ya, ya Keliru teman-teman ya Seperti itu Oke Tegangannya Ini naik turun ya Sesuai dengan Ininya ya Sebentar ya. Bisa jadi karena memang jepitannya kurang ini Ya Oke okay. Perhitungan saya yang salah teman-teman ya Oke okay, teman-teman ya Ini uh, Sudah saya betulkan Saya cek lagi Saya lupa ya bahwa Dari ampere ke mili ampere itu 1000 ya Saya tadi kepikiran begitu ya Satu dua satu, dua, tiga Ya benar ini sudah ya Jadi dibagi seribu teman-teman Jadi 0,0012 ya Ampere itu sama dengan 1,2 miliampere Jadi teman-teman uh, ya inilah pentingnya Nonton video dari awal sampai akhir seperti itu Oke Jadi benar ini ya Sesuai ya, jadi tegangan yang masuk di sini, anggaplah ini 12 lah begitulah, walaupun ada lebihnya ya. 12 volt, kemudian yang masuk di sini no, eh, 1,2 eh, ampere ya ini ya, 1,25 ampere Oh ini, kenapa berubah? Karena juga disenggol tadi ya, sama saya ya di sini. Oke, jadi dayanya berapa? Jadi dayanya ini... Insya Allah akan kami bahas di video selanjutnya Tapi kalau dihitung dayanya 12 kali Anggaplah 12 kali 1 seperti itu e, Itu dayanya sekitar 12 watt Oke teman-teman ya Jadi sekali lagi ya Ini perhitungannya sudah benar Sudah saya coret tadi ya Jadi kalau teman-teman Dari awal itu nonton keliru Ya maafkan ya Seperti itu Ya, saya lupa kalau uh, turunnya itu apa uh, 1000 ya. Jadi dari ampere itu ke mili ampere itu turun 1000 jadi 0,0012 ampere itu 1, sama dengan 1,2 mili ampere. Oke, teman-teman ya. Dan itulah hasilnya kalau tidak pas misalnya ada yang tanya ya banyak pengaruhnya ya kalau tidak pas 12 volt murni kemudian ini kok ada lebihnya tidak sesuai perhitungan jawabannya ada di sini ya di video-video sebelumnya bahwa resistor itu punya nilai toleransi teman-teman ya nilai terendahnya itu dikurangi 5% nilai tertingginya itu ditambah 5% kurang lebih oke okay? Bahkan disentuh pun ini, ya, kadang-kadang nilainya berubah-ubah, ya, seperti itu. Oke, okay. ini miliampere ya, benar ya, oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, ya, demikian, ya. Semoga uh, yang bermanfaat, eh semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Uh, kami akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.